Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini Ada sebuah kabar spesial tentunya untuk warga Konoha tersebut ya Pastinya kita semua bercinta Leslar di seluruh dunia ada sebuah kabar yang membahagiakan kita semua perhatikan bersahabat ya untuk selimut Milik Bunda Lesti Kejora merek Hermes Paris Ini tentunya harganya sangat fantastis banget bersahabat ya Masya Allah bukan kaleng-kaleng Selimut ini tentunya Membuat kita melongo melihat harganya. Persahabat, perhatikan harga selimut Hermes Bunda Lesti ini dibalas seharga Rp rupiah Wow, harga yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bunda Lesti rezekinya selalu lancar, selalu berkah, barokah, amin. Ya, robbal amin. Kita lihat juga persahabat mustingan ini tentang... Repost kembali oleh akun Sahabat Duto Skeleslar Hingga ada sebuah kalimat Persahabat yang dituliskan lewat kalimat Caption Allahu Akbar wow Sampai terjun yang bersahabat ya. Saat melihat harga Selimut Bunda Lesti Kejorak Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah semuanya Terutama untuk idola kesayangan kita Komentar pun tentunya banyak diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Hakaniyati mengatakan Masya Allah, Allah Pasti selimutnya kalau udara dingin bisa jadi penghangat Kalau udara panas bisa jadi pendingin Minteng katanya itu bersahabat masyaallah. Masya Allah Tentunya kita bahagia dan selalu bangga mengidolakan Lesnar. Mudah-mudahan tentunya rezekinya selalu lancar dan selalu barokah. Amin. Kita lihat juga ke unggahan selanjutnya. Kabar ini tentu membuat kita semakin adem juga melihat postingan Mamah Kejora. persahabat ya Masya Allah. Mamah Kejora mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti. Persahabat ya ini sepertinya di acara. 7 bulanan Masya Allah bahagianya Saat melihat anak tercintanya Yang tentu Membanggakan Alhamdulillah persahabat Ibu Dalasti Selalu memberikan kebahagiaan Untuk orang tua dan fans sejatinya Kita lihat juga Persahabat di postingan ini Tentu Mama Kejora Membuatkan sebuah kalimat yang luar biasa Wajib didengerin persahabatnya Disimak dipahami Kalimat yang dituliskan oleh Mama Kejora Hidup penuh cobaan Tetaplah bersyukur Hidup sabar akan selalu makmur Wow, masyaAllah Allah banget persahabat, ya Kalimat simple, Tetapi mempunyai arti yang sangat luas Ini salah satu persahabat yang bentuk tentunya pembelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah kalimat kaisen yang dituliskan oleh bapak Kejora mudah-mudahan keluarga besar orang tua dari bunda lesti juga selalu memberikan kesehatan kebahagiaan juga amin ya robbal alamin dan ke kabar berikutnya juga persahabat kita membahas soal vlog dari kak rizky bilar yang sudah di off di channel youtube rizky bilar persahabat ya ini tentunya menceritakan soal pengalaman yang sangat luar biasa perjalanan kisah seorang Rizky Bilar. Pak perhatikan, tapi kita salvok di sini dengan kalimat Kensen yang tentunya di tahun 2018 yang diunggah oleh kakak Rizky Bilar, perhatikan. Di tahun 2018, kakak Bilar ini mengunggah sebuah postingan foto sedang tentu membawa sepeda, para sahabat, ya sebuah sepeda lagi tentunya dituntun atau dipegang ini dibawa oleh kakak Rizky pilar dan kita salfok dengan kalimat yang dituliskan lewat kalimat Kamsen tahun 2018 D. Selagi Lamborghini Abang masih di showroom kita kemana-mana naik sepeda dulu ya wow Kapten ini tentunya persahabat yang menjadi kenyataan dan Alhamdulillah juga mempunyai istri dengan panggilan Dewa, wow, masya Allah banget ya tak ada yang menyangka. Tentu kalimat Kapten Kakariski Bilar ini sebuah doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu ta'ala Alhamdulillah sudah muncul mempunyai Lamborghini persahabat ya untuk sekarang dan alhamdulillahnya Lamborghini itu persahabat sudah. Tentunya memiliki istri juga seorang lesi kejora Rizky Bilar Ini suatu kebahagiaan yang kita rasakan, suatu inspirasi juga yang kita dapatkan Mudah-mudahan kakak Bilar selalu bisa menjadi contoh baik untuk semua banyak orang Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun Sendal Putih, Rizky Bilar Ada kalimat kensen juga yang dituliskan di postingan ini, Masya Allah ya kak suka terharu aja kalau mendapati banyak sekali ucapan dan ketikan rizki bilar menjadi nyata ini sebuah bukti bahwa ucapan ketikan adalah doa maka berucap dan ngetiklah hal-hal baik karena siapa tahu malaikat lewat dan diijabah tuh prosabeth ya tentunya kita harus selalu berucap Baik, jangan sampai tentunya berucap yang tidak baik Karena sebuah ucapan itu adalah doa Sama-sama kita tentunya mendoakan juga buat kita semua Mudah-mudahan selalu mendapatkan kebahagiaan Dan selalu mendapatkan keinginan yang tentunya kita idam-idamkan Seperti seorang Rizky Bilar Di tahun 2018 menggunakan sebuah kalimat Gerson Yang tentu hingga sekarang tentunya menjadi kenyataan Wow! Komentar pun banyak diberikan di postingan ini Salah satunya dari akun Dianggra ini mengatakan di kolom komentar Masya Allah Bilar Seorang pejuang tangguh yang dengan skenario Allah Yang luar biasa gak ada tandingannya Dipertemukan dengan seorang wanita yang luar biasa Juga seorang pejuang keluarga Pas dia cerita sejarah Dimulai dengan dipertemukannya Dia dengan dedek dia berkaca-kacalo, kaya dia masih speechless dengan keberkahan yang dia sudah dapatkan sampai saat ini. Tentu semuanya dia dapatkan tidak terlepas dari doa orang tua sekelilingnya dan usaha bilar dalam menggapai impiannya. Satu persatu, semoga kalian bertiga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu SWT dan bersama-sama berjuang untuk apa yang... Kalian impikan untuk keluarga kecil kalian Amin Masya Allah banget ya Sekarang memang terharu banget saat melihat perjuangan seorang Rizky Bilar dan seorang lesti Jura Yang keduanya sama-sama berjuang dari nol Alhamdulillah persahabat ya usaha tidak mengkhianati hasil Alhamdulillah sekarang sudah sukses Dan tentu keinginan dari dulu sudah tercapai saat ini Masya Allah mudah-mudahan semuanya tentunya menjadi contoh baik untuk banyak orang kita ke lihat juga, para sahabat, keunggah berikutnya. Ini ramai banget soal Bang Adlin, pasti para sahabat ya. Benarkah Bang Adlin keluar dari Leslar? Kita lihat aja di akun Instagram Bang Adlin. Kita lihat di bio, para sahabat ya. Perhatikan, untuk sekarang Bang Adlin sudah menjadi BA atau brand ambassador PS Glowman, para sahabat ya. Disimak, dipahami, ternyata Bang Adlin sekarang sudah. Menjadi brand ambasador PS Glowman Apapun itu tentunya kita masih menunggu kejutan atau kabar dari idola kesengan kita langsung soal mengenai keluarnya Bang Adlin dari tim Leslar Entertainment Apapun itu selalu kita support untuk Leslar tentunya kita harus fokus dengan satu tujuan selalu mensupport, mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan konten channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.